Entah Pak Karno di kamar tersebut tidur atau enggak? Ya. Sudah melakukan sesuatu apa tidak? Yang pasti ketika Pak Karno ada di dalam tersebut, ya. yang suka hadir adalah karomahnya, tidur Ratu oh. yang tadi di Nusa Putra Bis Hotel. Oh iya iya bah iya bah. Kamar tiga ah, ah. Nah sejarah kamar 308 ratus itu dari petunjuknya bapak presiden kita bapak Pak Karno. Pak Soekarno, Pak Soekarno ya. Iya. Ah. Nah, itu kamar khususnya Pak Karno dulu awalnya. Awalnya. Iya dulu. Nah logikanya.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 Pak Karno meminta izin kepada pihak hotel untuk menyediakan satu kamar khusus. Khusus Jadi, untuk beliau? Untuk beliau istirahat di situ, yaitu kamar 308 di latihan ketiga. Yeah. Nah, entah Pak Karno di kamar tersebut tidur atau enggak, yeah. entah melakukan sesuatu apa tidak, yang pasti, ketika Pak Karno ada di dalam kesebut, yang suka hadir adalah karomanya Ibu itu. Oh iya iya, Pak. Nah, nah, selama Pak Karno masih hidup pada waktu itu, kamar tersebut tidak bisa dibuka untuk tidak bisa disewakan. Peripat? Nah, khusus peripat Aa. kamarnya presiden. Iya iya. Pada waktu itu, Aa. nah setelah Pak Karno meninggal barulah ya. pihak lokal minta izin kepada Istana yang ada di Jakarta Istana Presiden untuk untuk umum. Nah akhirnya pada waktu itu ada yang coba uh -huh. ke situ nah, apa yang dirasakan dulu oleh Pak Karno ternyata terbukti, terbukti setelah dia masuk ke situ uh -huh. dia tirakat, karomah ibu sampai haromah uh -huh. ibu ada hadir. Uh -huh. nah, pengakuan orang tersebut. Yang Ya, nah iya, akhirnya, pak. akhirnya sampai sekarang banyak orang yang ingin mencoba masuk ke situ uh -huh. dan banyak yang sudah membuktikan uh -huh. ternyata benar, benar dan adanya sebagian orang-orang ya. yang masuk ke situ benar adanya uh -huh. karena, e, mendapatkan karena barok warokannya para kru khususnya uh -huh. uh -huh. Nah sampai sekarang e, 308 bisa untuk umum bisa untuk umum nah, bah, ya betul nah, uh -huh. setelah ada izin dari pihak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 Kalau, kalau kita ingin mencapai sempurna dari tahapan tersebut harus sampai tahapan ketujuh. Yeah. Jadi kita harus tujuh kali datang ke e, tempat karman banyak para kabun yang ada di Kabupaten Ratu, khususnya yeah. yang ada di Gunung uh, Winarum, Gunung Karanghau ini. Yeah. Nah, Itu. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut kita akan mendapatkan sesuatu petunjuk yeah. buat kita setelah malam pertama kita datang ke sini. Uh -huh. Kita akan dapat petunjuk nanti harus kemana Nah ini ini akan menjadi untuk memperkuat para peziarah yang datang ke uh, petilasannya ibu Masuk itu. jadi tetap saya sampaikan kepada siapapun ya. yang akan datang ke haromanya ada di belakang, khususnya pesanggerahan Gunung Winarung Karangtawu ini ya. lakukanlah uh, segala sesuatu dasarnya dengan ikhlas dibarengi dengan keyakinan kepada Allah ya. Ya. Insya Allah segala hajar kita segala akan terkabul akan tercapai. Amin amin amin. Atas atas apa yang kita lakukan, dasarnya dengan ikhlas kita langsung memohonnya kepada Allah, kepada dari para khalqun, ya, kepada ya. ibu ratu, betul insya Allah. pak. Bihajat dan keinginan kita, Insya Allah akan terkabul atas Amin. Amin. Oh, iya, iya. Itu yang bisa kami sampaikan. Uh -huh. segala Ya. Tolong. Uh, ambil tikman, jadi apa yang bisa mereka? Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Oke, oke, pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.